Hari ini <coughs> eh, kelompok tunas baru tuneh mereka eh, membuat pupuk membuat pupuk lokasi untuk eh, menggunakan di lahan perkenian dalam rangka memperbaiki kembali nutrisi tanah ya oleh karena itu bagaimana cara eh, pembuatan dan prosesnya mari kita ikut Pembuatan uh, pupuk bekas kelompok tunas baru di satu sebagai berikut. Uh, ini atau langsung <Sessizipan> <Sessizipan> ini kalau dia balik sekali om. semua ya seharusnya kalau bumbu itu harus among oh, itu batang pisang ini batang pisang ini buat buat ini mau di mana di mana sama, sama, sama, sama. Kalau harus di sini proses kembali Mau kirim dari Bapak Siap, siap, siap Aku ini steng <tangan> Ya Iki, iki, iki ini halus sunggah mungkin, kali yang itu sudah, belum belum, kasih Berdiri, pit, mana, <laughs> berdiri <ke> jepit, tidur, <laughs> Berdiri tidur berdiri. Duduk duduk Itu, apa itu? itu anjing itu. Anjing kalau ada tidur, ada duduk. <laughs> duduk <Apa>? tidur, tidur. <laughs> pas. Air pura,